Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, e, balik lagi ya di channel kode. Di video kali ini, saya bakalan membahas segi mengenai Facebook artikel instan. Ini udah di tahap upload artikel buat kalian yang belum nonton video sebelumnya ini nanti saya tempelkan di deskripsi video ya sebenarnya masih sama cuma ini untuk tampilan baru emang agak bingung ini adalah artikel yang sudah terekspor kemudian ada beberapa kesalahan ada error kita perbaiki dulu ya Hai ini untuk produk Yang salah kita hapus saja ini udah ter-upload otomatis ini menggunakan RSS feed versi blogger namun ada sebagian yang masih bingung gimana itu langkah-langkahnya di video kali ini saya bakalan coba bahas ini masih masalah kita refresh aja ini versi teks apapun Kita hapus saja ini versi blogspot ya dan juga domainnya pakai domain gratisan seperti yang pernah saya tutorialkan di video sebelumnya juga menggunakan domain.eu.org ini heading berubah jadi H2 untuk heading H1 dan H2 artikel ini hanya mendukung heading H1 dan H2 tentunya ada poin penting yang harus kalian simak dan perhatiin juga jadi tetap kita harus uh, mematuhi kriteria kelayakan untuk menggunakan fitur monetisasi ini <tentu> Kalau misalkan perspektifnya nggak nggak dukung atau nggak support, bisa cari perspektif yang lainnya atau bikin gitu agar memenuhi syarat seperti ini. Untuk upload RSS feed masih sama. Artikel produk, artikel pengembangan. Ini yang jarang kita baca menunggu hmm, ini sudah masuk cuma masih di dalam draft ya ini saya menggunakan RSS kita cek settingannya ya <tuh> jadi kalau misalkan sudah Konfigurasi di sini. kita Cek di bagian galeri konten. Terus di sini ada artikel instan. Nah, jangan lupa di cek perspek yang memenuhi syaratnya. Terus di sini eh, jelajahi tab pra-publikasi. Nah, di sini karena belum ada, jadi masih di dalam draft. Nah, masih di sini. Kalian juga bisa upload di bagian sini settingan nah, Ini fanspagenya ya Sama Untuk propertinya jangan lupa disimpan di HTML nya di webnya di bagian heading untuk dokumentasi dari Facebook instan artikel kalian bisa klik di sini. kadang ini jarang kita baca ataupun belajar ya jadi pengennya instan gitu nah, ini adalah eh uh, dokumentasi dari facebook artikel instan nah, di bagian bawah ini ada banyak eh, dokumentasi dari facebook artikel instan kita coba cek ataupun bahas ya Menemukan artikel pra penerbitan dan yang terbitan. Seperti ini ya. Nah, ini. Tautan. <tuh> Masih di dalam draft. kita cek yang ini pengaturan halaman jadi di sini ada peran dan deskripsinya untuk admin bla bla bla nah, ini mengelar artikel instan menggunakan pengelola bisnis menguji dan melakukan debung seperti yang kita lakukan tadi ya sini karena masih ada error error diperbaiki <tuh> okay. tentang peninjauan nah, ini ini adalah uh, poin penting sih menurut saya ya, karena ini masih baru juga. Web yang kemarin kita bikin menggunakan domain gratisan, perlu waktu hingga 10 hari atau lebih untuk menyelesaikan peninjauan. Peninjauan, jadi kita ditinjau dulu sama seperti monetisasi yang lainnya juga seperti blog ataupun YouTube kita harus ditinjau dulu kurang lebih seperti itu nah, untuk cara kerja tinjau ini ada daftar perisal pengajuan ke Anda sudah siap buat setidaknya 10 artikel percayaan produksi anda jadi jangan lupa memastikan bahwa artikel tersebut mencerminkan implementasi dan desain terbaru anda Semua pengajuan ditinjau minimal 10 hari kerja ini kurang lebih masih tiga harinya kalau 10 udah lebih kayaknya ini lebih dari 10 jika kami melihat masih ada masalah Peninjau akan memberikan masukan mengenai pembaruan standar dan standar komunitasnya. Pengkader. Yang benar, karena di sini kita pakai unpan RSS. <tuk> <tuk> <tuk> Editor gaya, logo, tipografi. Jadi, untuk masuk ke dalam uh, dokumentasi dari instan artikel, bisa kalian di sebelum penerbitan ada di tautan atau di sini di dalam galeri konten. Artikel instan, lalu tab pra publikasi karena belum dipublikasi. Jadi tetap kita harus menunggu tinjauan dari pihak Facebook. Biasanya diupdate melalui email. Nah, di sebelah kanan ada setelan terus masuk lagi. Di sini search to dokumentasi Karena beberapa tutorial di Youtube juga belum ada yang tembusnya untuk versi blogspot sepertinya. Jadi kita langsung bereksperimen. Pantau terus channel ini. Bisa dicek juga uh, peninspegnya. Jadi pengunjung blog juga uh, lebih diutamakan ya. Baiknya kita nyari viewers aja dulu, atau naikkan dulu follower fanspagenya agar lebih dipermudah untuk di-ACC. Jadi, ini untuk kategori dokumentasinya bisa kalian cek di bagian bawah, ya. Silahkan pelajari. kita nantikan langkah selanjutnya dari tutorial ini pantau terus channelnya jangan lupa subscribe like dan juga komen cukup sekian mungkin tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum mm. warahmatullahi wabarakatuh